Welcome back to my youtube channel. Oke, okay, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial ke kalian gimana sih caranya um, nambahin phone di Instagram ya, teman-teman ya. Biar kalian tuh enggak bosan gitu ya. Pasti kalian bosan phone nya kayak gitu terus lah ya. Ini tuh caranya mudah banget dan enggak pakai tambahan aplikasi ya, teman-teman tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe ya teman-teman ya biar aku tambah semangat bikin videonya dan nyalain loncengnya biar nanti ketinggalan video-video dari aku oke okay? aja ke tutorialnya nih yang step pertama kalian mesti buka instagram kalian ya teman-teman ya nah kalau udah klik bio Terus edit profil ya teman-teman ya. Ini buat contoh aja ya. Ini kalian tekan lama. Atau kalian salin. Klik semua. Terus salin ya teman-teman. Abis itu kalian ke kolom pencarian atau google ya teman-teman kalian ketik copas font online oke okay. nah ini halaman awal dari copas uh, font online teman-teman ini tuh fiturnya banyak banget webnya -web banyak banget ya kalian tinggal pilih yang mana kalau aku mau pakai yang paling atas sendiri ya Nah, ini halaman awalnya yang udah kita klik tadi. Terus, kalian tekan lama, kalian tempel atau salin yang udah kalian e, copy tadi, ya, teman-teman. Nah, ini tuh pilihannya banyak banget, variasinya: mau yang gede, kecil, mau yang bulat, kotak, mereng, <h> <laughs> semua ada di sini, ya, teman-teman. Ya, ada yang tebel tuh kan banyak banget kalian tinggal pilih ntar ya, aku mau pilih dulu ini lah yang love love juga ya eh, teman-temannya banyak banget ini oke okay, buat contoh aku mau pakai yang ini aja ya teman -teman ya, yang teman-teman yang kotak-kotak oke okay. nah di sini kalian pilih se... kalian tinggal tekan lama kalian tinggal tekan lama terus kalian salin ya nah disitu kalian kembali lagi ke aplikasi instagram tadi oke okay langsung aja ini kita hapus terus kalian uh, tempel yang yang tadi font udah kita salin oke okay. nah kan kita lihat nah udah berubah kan teman-teman nah ini tuh fontnya tuh banyak pilihan banget uh, jadi kalian bisa pilih bisa edit uh, biar bio kalian tuh keren cute gitu ya teman temannya ya gampang banget ditentukan tanpa aplikasi nah langsung aja kalian praktekin ya oke segitu dulu video dari aku semoga bermanfaat dan praktekin ya see you